kita menggunakan hero Saber ini kita selalu berhati-hati di saat kita mengambil monster hutan karena takutnya di sini juga ada Franco ya ini ini selalu main Mobile Legend ini selalu ada Franco terus jika saya pokoknya eh hey, kenapa Franco? Oke, okay. ini Franco selalu ngirusuh terus nih. Waduh kita gimana ini teman-teman bantulah Oke okay. bantulah ini magi kita juga dua ini ada Nana dan Valir ya mundur mundur mundur mundur valir mundur Valir ah lanjut aja eh ah. ayo kill valir Valir kill-kill Oke okay, nice dan Valir juga mendapat kill dan kita mendapat assist, ya udah enggak apa-apa kita dapat assist Oke okay kita fokus dulu dengan monster hutan ya. dan seperti biasa jika kita mengenakan hero saber ini atau sebagai hyper saber kita itu fokus dengan monster hutan dulu ya Oke kita masih di monster hutan ayo mundurlah teman-teman dulu jangan terlalu memberikan lawannya dapat kill karena kita sebagai nah oke teman-teman yang jika baru nonton channel Resto Sabir India Mohon dukungannya dengan cara Like, comment, and subscribe ya Dan bagi teman-teman yang sudah Subscribe channel saya Restosaber Saya ucapkan banyak terima kasih ya Buat kalian selalu dukung channel Restosaber ini Semoga kalian Sia-sia eh, dan semakin sukses ya Guys Oke okay. Dan kita lanjut aja ya di sini kita ambil turtle ya Oke okay, kita fokus di turtle Ayy kita mati Oke okay, dan kita sudah hidup kembali di sini Oke okay, siap-siap kegora ya siap-siap nanti kau aku ulti-ulti eh, kau Oke okay, ayo sabar semangat untuk lawannya ini biar mereka tahu kalau menggunakan hero sabar seperti apa Oke okay, kita terus di monster hutan ini Lapu-lapu, tolonglah jangan berikan kill terus kepada lawannya lapu-lapu, please mundur dulu ya aduh Ini Kagura pasti akan lebih sakit ini. Kak. ya Long long long, apa long long long long ini? Coba coba ulti dulu. One, one one one one one one. Oke kita ulti aja. Nice, kita dapat kill ya. Punya satu. Oke kita coba ambil ini dulu kita udah mendapat kill kill 1 alola ayolah jilong jangan terlalu eh, uji mekanik lu jilong please please ayo mundur valir mundur mundur mundur dulu valir kita fokus dulu di Aduh, ada ada ferdinan verdi ferdi ferdi ferdi verdi. Ferdinand, oke, okay, hajar terus, bantulah, bantulah, aduh, ada, ada, tercoba, ultini Franco ini direkap oleh, hmm, nice, nice, bantulah, lapu-lapu, hajar terus, oh. ah, ada Kagura, mati kita, siap, ada Kagura di situ, guys, gak kelihatan itu, ada Kagura muncul, aduh, gak kelihatan Kagura tadi. Oke Kagura sabar Lihat aja Kagora. Oke kita udah level 7 nih Kita coba ke Tartel dulu Oh jangan sabar dulu kita ke monster hutan dulu ya Oke kita ke monster hutan dulu Atau biar Mereka lagi Tartel nih Biarkan aja dan Tartelnya Oh ada Franco oi. Franko Hero yang paling sial di Mobile Legends selalu ngerusuh buff ya benar Franko selalu ngerusuh buff guys kita nggak punya tank juga nih aduh saya mau Kagura nih Kagura saya mau Kagura nih saya mau Kagura nih hmm, nice Tauras ada berna mati juga kita oke okay, dah hidup lagi Ayo mundur mundur lapu, lapu, lah pula pula mundur nah mana kamu kagora Masih bisa kah? Oke. Okay. Ternyata kagora bisa guys. <laughs> kita dapat kill. Aduh, kita nggak punya spell ya. Aduh, ferdinand dapat ini guys. Biarkan aja Ferdinand. Ayo aduh, Ferdinand dapat, oi. Uh, berat juga nih Nana. Bantulah Nana. ado Nana ini gimana sih? Tadi kalau Nana bantu palingan kita dapat eh, ya, tapi kenapa Nana itu enggak dibantu tema gitu kita do Aku jadi kesal nih sama Nana Nana Nana Oke okay, kita ulti sebagai payung Kagura ini hancur nih Nah nice kabur dia Kabur Kagura oi kabur kabur kamu Kagura takut kita buff dulu ya sampai bodoh kita farming-farming sampai bodok ya kita farming terus kita farming terus sampai bodok oke okay, kita coba lagi ke eh, 1 di di xp lainnya lagi duet sama silong ini jilong ini aduh mekanik terus sama 11, tapi kalah juga ya tapi jilong kalau udah jadi lebih sakit ini coy kalian nonton terus ya karena pentar jilong ini sakit banget kita lihat aja bersama-sama ini jilong pasti sakitnya oke kita coba kemit dulu ada Om Franco ini yang lagi ngerus-ngerus Oh nice kita coba ulti langsung aja eh, Ayo Valir bantu bantu bantu mati kamu hmm, nice nggak kapok-kapok itu nggak kapok-kapok kamu Franco kita aja kamu franco kalau nggak kapok ya, kita masih fokus di monster hutan juga dan teman-teman jangan lupa juga dukung dengan channel Saber ini dengan cara like comment dan subscribe ya karena menambah satu subscribe bikin semangat aku untuk buat channel lagi ya atau konten video-video ini video clip saya ini teman-teman tolong dengan subscribe teman-teman ya please bantu aku ya Perjuangan seorang assassin sangat eh, penting di sini Ais Franco ini Franco top global narik-narik ya. narik-narik angin oi bisa yo oke okay, mantap Valir kita pasti bisa ini semangat aja ya kompak intinya kita bermain kita harus kompak aja ya Gak kompak pasti kita akan menang ini. Kalau nggak kompak pasti akan kalah. Ayo satukan. Oke, okay, Valir hajar terus. Kita hajar terus bersama-sama dengan Valir. Ayo Valir. Nah, sekarang udah level level 12 ya. Bentar lagi kalau B attack oke. Okay. Kita king monster aja dulu. Ayo ayo gas gas gas gas kan gas kan gas kan. Rifan si goblok, insipan eh, si rifan si goblok, tim kalian tuh bunuh. Nah, kita coba one one aja. Nice, wah. Aro, Om Franco mantap. Hmm. Kita dapat asis ya. Oke, okay, hajar terus, bro. Mundur, lapu-lapu, lapu-lapu mundur biasa, anaknya tim emang kayak gitu. Waduh, ini kagora, udah, udah bawa-bawa. Anak yatim ngadu, udah kenapa nih anak yatim kalian? Game aja kalian bikin bodok ini. Sabarlah, jangan pakai kata-kata seperti itulah teman-teman. Main game aja, hiburan kok ribet seperti itu sih. Oke, okay, BOD kita udah jadi nih. wah Ini lebih sakit lagi kita coba Arical dulu ya biar darah kita itu eh full dan kita biar mabarnya lebih asik lagi kalau darahnya udah full nih. Ayo Lord gawan. Lord, Lord, Lord. Pus aja jilong, jilong pus aja kamu jilong. Kita nge -lord. ini ada Ferdinand, ini yang nge-Lord ini. Ah, Ferdinandnya Lord benar nih. Ah. Ultinya one one, oh, insya Allah Ulti aku Kenapa saya nggak Ulti one one Kita sudah hidup kembali ya Jadi pakai apa itu jadi pakai Oke, okay, kita ambil monster hutan dulu ya Crack level kita ini baru level 13. Oke okay. Kita coba simak, simak dulu Siapa tahu ada janda lewat ayo 11. Wan, Wan dimana kawan 11? kagora kagora siap kagura kagura kagura oh ayo mati kita mati kita guys oke okay, mantap ternyata kita dapat kill si om Pranko nya sudah beda alamnya oke okay kita balik dulu sini tambah darah biar penuh ya ayo silong mundur silung guys kagura berani banget kagura ini di mana kagura kagura sini kagura eh kabur kagura sini wan-wan hmm. ah kita juga mati guys ih satu abad kemudian kita hidup apa ini 362 maksud apa 362 ini Tapi kita udah level 15 ya bentar bentar bentar Bentar kawan Kita peluk lagi mortar nih Lagi buat mortar Oke kita bantu mid aja dulu nih Ayo silong ajar silong silong silong Nice nice Nice silong mantap ayo rata ini silong rata, rata rata rata rata one one one one one nice ah mati oh, hampir saja sabar hampir saja sabar oke kita coba curi aja ya monster lawan ini mundur dulu lord lord ayo lah Lord aja guys kita buat immortal dulu nih. ternyata immortal aku belum dibuat ya kita rekal dulu nih sekarat pagi-pagi dikasih tim bocil, aduh tim bocil kalian <laughs> aduh sabarlah bro itulah perjuangan di saat kita mabar solo ya, solo seperti ini, oke kita ke Lord aja dulu karena lapu-lapu kasih yang sendirian Oke, okay, kita nge bantu om lapu pelapus ini. Nice, dan kita dapat lord. Ayo n aja, Bro. Kita n aja. Bisa nih kita n pas ada lord nih n aja. Ayo jilong push ajalah jilong. Jilong semak-semak mulu jilong. Mau ciduk pan jilong lainmu jilong nih garasi Hanabin. <laughs> Aduh suprim alu. Aduh. Kenapa Supreme alu apa buangin alu? Alu ada sini oi. Aduh. Mati kita oi, ya Kenapa Ninja sudah hidup kembali lagi? Ya. Satu abad kemudian sabar hidup kembali. Oke, kita ambil Eh, monster hutan, modal terbang waduh ini maksud modal terbang ini siapa anjing si silong wah nggak terbang bisa apa Aduh siap si silong udah saling ngebul nih daripada Elu modal lari doang <laughs> maksud one-one wan -wan, si jelonya modal lari doang <laughs> ulti silong itu buat buat buat apa guys kalau kalian asal silong itu buat <laughs> buat nyerang lawannya mati kau kok mantap kita jangan dulu ulti ya karena ulti ini buat one one ini bisa nyewa cowok Ish, mantap si silong ngomongnya seperti itu mengkamu cewek silong waduh ini kan lu nggak bisa terbang waduh Memangnya Zilong bisa terbang? Eh Ah mantap Waduh wow, kita mati nih guys Oh nah selamat Kenal payungnya si Kagura sakit banget juga guys Kita recall ini bisa ini eh, Wah wow, ternyata benar kita victory ya teman-teman Ini mantap timnya ke eh, publik juga ya memang hebat Oke, kita victory. Oke, teman-teman. Yang suka dengan channel Lusut Sabir bisa di subscribe ya, teman-teman. Dan kita lihat siapa yang MVP. Aduh, ternyata Sabir juga ya, MVP, guys. Oke, kita kasih salam dulu. Salam satu gaming. Tetap semangat. Thank you.